Melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan September tahun 2020 untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada kartu zodiak yang kedua, selanjutnya kartu kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kartu kepada zodiak yang keempat, yang melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan September tahun 2020, jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan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 Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September untuk perubahan yang dilakukan oleh seorang Virgo di bulan September tahun 2020 untuk mendapatkan rezeki adalah di dalam kategori kesehatan dan di dalam kategori ini juga digambarkan seorang Virgo mulai mengatur ataupun mulai mengkontrol pola istirahatnya sehingga di sini kesehatan Virgo akan semakin membaik dan di sini juga bisa menggambarkan seorang Virgo dengan kesehatan yang sangat baik, ia mendapatkan perubahan rezeki dan mencari rezeki secara fokus dan tekun di dalam bekerja. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup Cara umum, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan perubahan yang dilakukan oleh seorang Virgo di dalam mencari rezeki di bulan September tahun 2020 adalah di dalam kategori kesehatan dengan mengkontrol pola istirahat di mana didukung dan dimotivasi oleh seorang pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit. Secara umum, The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, serta mendapatkan masukan dari orang-orang di sekitar ataupun orang terdekatnya untuk menenangkan diri. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kartu. Jadi, Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo melakukan perubahan di dalam kategori kesehatan di mana mendapatkan dukungan dari pasangan Virgo sendiri dan The Hermes di sini menggambarkan dukungan dari seorang pasangan merupakan menjadi penenang bagi seorang Virgo sehingga Virgo fokus di dalam kesehatannya dan melakukan perubahan di dalam kategori kesehatan untuk mendapatkan rezeki di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Trio of Pentacles, ataupun 3 koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April perubahan yang dilakukan oleh seorang Aries di bulan September tahun 2020 untuk mendapatkan rezeki adalah di dalam kategori keuangan di sini seorang Aris yang dulunya merupakan sosok seseorang yang cuek di dalam mengkontrol keuangan dan sosok seseorang yang enggan membantu ataupun berpikir untuk membantu seseorang di dalam kategori keuangan. Di sini seorang Aris mendapatkan perubahan serta melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki, yaitu seorang Aris mulai mengkontrol keuangan dan ia mulai berbagi sesama terutama orang-orang di sekitarnya di dalam kategori keuangan.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 Melakukan perubahan di dalam kategori keuangan, di mana ia mendapatkan dukungan dan masukan dari orang tua Aris sendiri, dan The Hermit di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan, yaitu berbagi kepada sesama dengan masukan ataupun dorongan dari orang tua Aris sendiri. Dan The Hermit di sini menggambarkan ketenangan didapatkan oleh seorang Aris di dalam mencari rezeki. Dengan melakukan suatu perubahannya, itu berbagi ke sesama ataupun orang di sekitarnya. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah six of pentacle ataupun 6 koin. Untuk zodiak yang ketiga yang melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini menggambarkan seorang Cancer mulai berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mulai menjadi seseorang yang dermawan di bulan September tahun 2020 yang merupakan suatu pembuka pintu rezeki kepada seorang Cancer sendiri. Dan di sini juga menggambarkan seorang Cancer memberikan bantuan tanpa memilih dan memilah orang-orang di sekitarnya dan ia akan membantu orang-orang yang meminta bantuan kepada dirinya terutama di dalam kategori keuangan. Dan untuk support energinya adalah Page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang cancer melakukan perubahan di dalam kategori keuangan di mana ia menjadi seseorang yang dermawan ataupun seseorang yang mudah membantu serta membagikan rezeki kepada orang lain di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak cancer sendiri dan the hermit di sini menggambarkan Seorang Cancer melakukan perubahan di dalam kategori keuangan dan mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak Cancer sendiri. Dan The hermit di sini menggambarkan ketenangan diri didapatkan oleh seorang Cancer di dalam bekerja. Di mana seorang Cancer suka berbagi dan di sinilah merupakan suatu pembuka pintu rezeki kepada seorang Cancer di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodek yang keempat dan kartunya adalah. Egg of Cup ataupun delapan piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus di sini digambarkan perubahan dilakukan oleh seorang leo di dalam kategori hubungan asmara dimana itu menunjang keuangan serta karirnya dan kehidupannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Di sini menggambarkan seorang Leo merenungi kembali hubungannya bersama pasangan, di mana seorang Leo memberikan suatu kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan, dan Leo mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehubungan. Di mana di sini seorang Leo akan mendapatkan sebuah rezeki di bulan September tahun 2020 tanpa beban dan fokus di dalam bekerja di bulan sebelumnya seorang Leo terbebani di dalam suatu kategori hubungan asmara ataupun beban pikiran di dalam hubungan asmara sehingga di sini Leo tidak fokus di dalam bekerja dan di bulan September ini Leo melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara sehingga di sini mendapatkan pintu rezeki yang terbuka di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of short Secara umumnya page of itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Leo melakukan perubahan dalam kategori hubungan asmara sehingga pintu rezekinya akan terbuka di mana dorongan dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Leo ataupun anak saudara Leo sendiri memberikan support ataupun aura yang positif kepada seorang Leo dan jika kartu The Hermes kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Leo melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara dan mendapatkan dukungan dari seorang anak dan The Hermes di sini menggambarkan ketenangan pikiran ataupun ketenangan hati didapatkan oleh seorang Leo dan Leo fokus di dalam bekerja di bulan September tahun 2020 yang menunjak keuangan dan pintu rezekinya terbuka sangat lebar di bulan September tahun 2020 dan disini bisa kita simpulkan empat zodiak yang melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki adalah seseorang yang berzodiak Virgo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aris, selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat.